Oke, okay, balik lagi bareng gua dan Trimulana di video kali ini kita akan lanjutin ya, kita bakalan mainin nih stake dari Mansfield Brick Aduh, ini belilit-lilit pak Mansfield Brick, yang mana ini gua sebelumnya udah pernah melap... suara mobil pak yang mana ini gua pernah ngikutin di server CN dan di sana katanya curang katanya curang kurang kenapa karena gua pakai surti ya <laughs> pakai surti dan oke okay, ya hari ini di video ini gua bakal nggak pakai surti ya oke okay, siap oke okay, tanpa basa-basi kita langsung saja lah boy ini belilit pak kita mulai masuk di eventnya di sini kita mana tombol play, escape plan <laughs> escape plan Oh iya, namanya pun juga sama ya di filmnya itu ya. Oke, okay, yang satu level 20 dan kita pakai operator ini saja. My girl, tapi my girl ada surte ya, enggak usah. Oke, okay, guys, Oh ini kalau nggak salah ini ada member baru dari uh, Rain uh, Lab ya Mana tuh orangnya tuh, lupa nih Mana orangnya, Misteri Silent Invit, Oh Ada seseorang yang mana nih, yang ngundang mereka berdua ke bar ya Ada ya, tekan F1, lupa ini mapnya mana lo salah nanti itu kita main sinar ultraviolet nanti itu ya waduh gua lupa lagi malah skill 2 eh. skill 3 oh iya tembin gua kagak bawa metal ya waduh kebanyakan sniper nih pak gimana nih tatoe rival dato shtemo tai kyo iku ga hityo ne Okay. Dah aman, Seharusnya aman lah. Oh, ada dari bawah sini. Oh, ini yang parah nih. lah amandainya berarti siapa ya yang diganti ajimo aja ali. atau enggak si anu-nah washi guma dah oke okay, kita ada di tempat Uh, aneh, penjara, ini baju bajunya beda tergantung apa namanya tahanannya ya kalau nggak salah ini warna oranye ini menengah ya menengah apa namanya penjahat kelas menengah berbahayanya itu setengah setengah <laughs> setengah setengah loh. Kafka aneh. tapi kakak dapat cum, gua gaca kakak dapat lanjut ke step 2 oh ke bawah ya gua pikir ke atas pak Bambang itu wah wow, ini udah main-main sinar sinar ultraviolet nih ngebling nge cahaya cahaya silau men okay, skip prisoner lu gak ada. apalagi di oh, sini ya. gelang eh gelang atau apa sih pokoknya anu yang tahanan biasa ditahanan tuh ya ini kelap-kelip nih meledak sering gua kaget sendiri itu pas di CN meledak sendiri pak oke okay. jadi fungsi dari sinar ultraviolet ini stun mereka dan sekaligus ini me apa namanya? mengurangi dari gelangnya itu ya device mereka itu supaya mereka tidak ngamuk nah ini nih yang sniper nih nembak si ini device kita. Okay. Oh. Oh, hilang banget. Tapi kalau itu hancur kagak anu ya, kagak mengurangi HP kita ya? oke lanjut ke md2 nanti itu kita ke dalam gedung situ ya oh iya ini dikurangi berarti kita oh kita kebanyakan bawaan oke okay. nah ini nih mew, mew, mule c mule c ya, namanya tertarik anthony orbit open dan kafka silence, switch gantian Oh iya men, lupa men Ini <laughs> dari tadi loh <laughs> Dari tadi Nah Lupaan, mohon maaf Eh kemana tadi Ke kanan ya Oh Oh nanti dikiruk ada duga baru ingat さての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 bolak-balik, bolak-balik, menunggu apa ya? Nah, kalau nggak salah ada challenge modenya itu jangan sampai ini hancur Taube. darahnya nih waduh okay. oh, Oke okay, mantap. <sukur> Sementara Robin memasuki uh, selonelonon prison dan lononon si Fine. Oh, Anthony yang ini, Anthony yang laki-laki, mencoba. -laki. <sukur> Untuk lebih okay, lanjut ke mb3 Tiga. Wow, oh ada anu yang juga nih, si Mountaine. Saya lupa kalau nggak salah. Ya? Mulesi. Ikimasho. Okay, dari atas. gua lupa seharusnya pakai skill satu, ya kan? Cepet. Cepet Oh. Let it cry. Saja. Oh dari atas juga ものはすぐ ini yang parah <tell> ada oh, di belakang juga ada cuy. Oh mantap kan Petinju dengan petinju Baru aja gua bilang tadi. Oh ini sampai ya Sampai ringnya ke bawah Oke okay. Saatnya membantu Saya tidak Clean. bahaya nih, bisa meledak loh. eh bukan yang ini Pak. ada satu lagi tuh, yang bikin meledak loh. tuh sampai gua kaget oke, okay, tanpa hambatan ya aman terus lanjut, skip robin, menapa nih wow oh. kemungkinan Okay. lanjut MB story 1 setting the story mm, oke okay. lanjut ke MB 4 MB 4 drivery stupidity stupid dong <laughs> okay, nah ini yang bawa ini nih bisa meledak nih gue tahu nih bisa dead ini physical damage ya. "Minggochan, mm -hmm. nah, kita hajar dari depan. No Itu siapa yang nembak? Oh, si ini Oke okay, mantel aman ya. Wah, wow, cepat ya. Dua orang petinju apakah berhasil? Tidak bang si ekswada di sini mantap sekali. <laughs> Malah ini nanti kebanyakan curang bang. Ada bintang enamnya. <laughs> ya man, maaf lah ya. <laughs> ini terlilit terus pak mb5 dimana mapnya Oke okay, map ini ya kalau nggak lah Bro